ambil rebah sekarang kau boleh tengok terus tak tak tak tak, tak, tak. gemuk <laughs> kau nak tipu siapa <laughs> kalau kau dah gemuk gemuk je lah <laughs> <Hey>. <laughs> itu yang semua dah macam ni apa, apa masalah kau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 Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa selalu saya cakap, jaga kesehatan cuy Oke cuy, sudah cukup lama ya kita nggak membuat video cuy Saya nggak nyangka ya, saya baru kali ini nggak membuat video itu durasinya cukup panjang ya Satu bulan lebih cuy ya Aduh, saya mohon maaf banget ya Sebab saya ingin mengupload video saya waktu uh, vlog kemarin Waktu jalan-jalan ke Malaysia, waktu ke Sarawak Sabah gitu, ke Brunei Tapi filenya rusak cuy atau kenapa gitu ya mungkin mungkin mungkin masih bisa diperbaiki lah ya jadi mohon maaf untuk teman-teman yang menjamu kami ya saudara saudara yang menjamu kami di Malaysia untuk perjalanan kedua kami ini dengan Bang Ray saya mohon maaf banget karena saya nggak bisa mengupload video tentang vlog yang ada di sana tentang makanan yang ada di sana gitu cuy ya sebab ya filenya rusak gitu ya tapi saya akan usahakan cari tahu apakah file ini bisa di apa namanya di Perbaiki lagi atau enggak gitu cuy ya Dan sebelum kita lanjut ya ini Tiga hari sesudah raya cuy ya Saya membuat video ini tuh tiga hari sesudah raya Saya dan keluarga mengucapkan Selamat hari raya buat korang semua Mohon maaf Zahir dan Batin cuy Dan buat akamimi Mohon maaf banget akak Mimi, Saya nggak bisa menggunakan baju raya Yang akamimi bagi gitu ya sebab saya pakai kemarin ya, saya coba pakai dan besar sangat cuy, besar sangat Karena saya ambil kemarin size yang triple X, XXX, ya triple XL, aduh gila ya, Harus dirubah dulu gitu, harus size-nya dirubah dulu baru saya guna cuy Padahal pengen banget rasanya menggunakan itu saat membuat video seperti ini cuy Tapi sayang sekali ya, insyaallah saya akan buat video dimana saya menggunakan baju raya gitu cuy Oke sambil mengisi kekosongan kita ya, kita akan mereaksi lagi video dari Ustadz Syamsul Debat cuy Seperti biasa, peminat paling banyak di channel NDTK adalah video dari Ustadz Syamsul Debat cuy Di sini saya mendapatkan satu video yang judulnya, tunggu dulu cuy Ustadz Syamsul Debat, orang dulu dengan orang sekarang, perbedaan orang dulu dengan yang sekarang cuy Oke langsung aja, seperti biasa ya saya bagi dua video ini cuy uh, Saya uh, Istilahnya nggak terlalu memakan waktu gitu ya Memakan masa Jadi Saya buatnya hari ini Dua kali Tapi Saya membagi dua videonya cuy uh, Video reaksinya saya bagi dua cuy Oke okay, langsung aja jom Kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap Dan seperti biasa kita Hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Bung Oke okay. <tuh> <tuh> A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqqi liyuzhirahu 'ala din kullihi walaw karihal kafirun walaw karihal musyrikun walaw karihal muslimun. Subhanakala ilmalana ya cara... Ila ma'alam tanah Innaka antal alimul hakim Rabbi syerah li sadri Wa yasir amri Walau datam bilisani Yafkahu kau li Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali puji bagi Allah Tuhan selain alam Salat dan salam Ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Masih banyak diucapkan Kepada Kombinasi uh, Penyampai Influencer DJ Dan di atas kesudian mengundang saya Untuk naik ke atas pentas pada pagi ini Sebab kata orang Berjalan-jalan di atas titi Di hujung balai nampak cahaya Sudah lama kita menanti Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya um, Yelah Kata adat banyak kiasan kan Ditunjuk dia tetapi bukan Bergulung pendek panjang direntangkan Memang takkan faham kalau tak direntangkan yeah, yeah. Jadi kadang-kadang kita cakap ni berkias fansuri kan? Berkias tapi itu lebih lebih mendalam maksudnya Daripada daripada <laughs> kita cakap direct Kadang-kadang cakap, kan? cakap direct pun tak faham Jadi terima kasih kepada National FM Yang turut membuat liputan pada hari ini Apa-apa tajuk yang sangat menarik kurangkan gadget, eratkan silaturahim wah pas ha? banget gadget maknanya kalau siapa yang ada dua handphone tu kurangkan <laughs> jadi satu eh? Namanya, <laughs> macam tu jadi, kalau kita tengok hari ni gadget ataupun peranti ya? peranti merupakan satu perkara yang telah banyak mengampas mengampas kehidupan kita sebenarnya mm -hmm. dia mengampas kalau istilah hari kata -kata, mengampas tu maknanya kalau siapa yang masih ingat akan memori-memori silam kan banyak betul bezanya dulu dengan sekarang kalau lah dulu lagi dah ada gadget tentu puasa kita berbeza kalau dulu lagi TV 24 nah, jam mungkin dulu dulu. hidup kita berbeza kalau dulu lagi lah kalau dulu lagi kita ada orang kata smart TV mungkin berbeza kehidupan kita agaknya cara kita mungkin berbeza tetapi apa yang ada dulu tak ada pada hari ini dan takkan ada pada hari ini Ha, iaitu tu lah dia Cara kita dulu sangat istimewa Berbanding apa yang berlaku pada hari ini. Sebab contoh kita sebut teknologi maklumat Orang sebut pasal tu common Orang sebut pasal media-media sosial Tak kira lah F kan Tak kira lah kan? face kan ha, Tak kira lah tick F. Tak kira lah tweet Tak kira lah kan Semua ni saya tak nak sebut direct Sebab TikTok dia memang tak boleh Sebut media sosial yang lain Sebab dia akan potong Siapa yang buat live Siapa buat live TikTok kalau kita sebut nama media sosial lain dia akan potong trafik viewer tu. Ah oh, tu, tu sebab itu buat live saya tiba-tiba tak ramai ha. Ha, sebab kita ada sebut tu. Kita tak boleh sebut LINK pun tak boleh sebut. Oh, ini kita hanya boleh sebut begini. Oh tu, ini saya saya bagi tahu, ini ilmulah. <laughs> sebabnya kalau kita tengok cukuplah <laughs> <jaga>. contoh <laughs> kita tengah <laughs> buat live, anak yeah. kita lalu kat belakang, mak dia kamben, tak boleh. Sebab manipulasi kanak-kanak dan sebagainya. Ha, lalu kalau kita tengok ada barang dekat atas meja kita, nampak macam pen tapi dia patut kilat sikit, dia bimbang tu macam senjata tajam ha, pun betul. kena bad, kalau ini saya tahu je so, tu ilmu lah ilmu just bagi tahu dulu zaman kita naik bus, ya, kita naik bus kita naik bus, kita bergerak ke sana ke mari bus kenderaan yang utama dan penting hari ni kita lihat bukan orang Malaysia yang naik bus ramai, <laughs> kalau bus semua orang dah lebih mudah nak naik kereta sendiri semua orang nak naik motosikal sendiri dan dulu tak, malau dulu nak buat lesen tu dalam 5-6 bulan. Nak dapat kereta pun kadang makan tahun, setahun baru dapat kereta. Sekarang dapat kereta dulu baru lulus, ada juga. <coughs> ada juga sekarang kan. Jadi, makna berbeza sangat. Dulu kalau kita naik bas tu, kita kena budget nak tekan loceng kat mana. Sebab kalau awal sangat, nanti jauh kita jalan. <coughs> kalau lewat sangat, terlajak daripada tempat yang kita nak berhenti. Ilmu tu dulu tu, kita belajar, kita dah boleh budget dah timing kita. Budak-budak lelaki main guli. Tak ada lelaki main guli kan? Guli? Kita rasa bangga pun. Banyak guli dia. Mesti power ni. Kan? Ingat tak guli susu yang warna putih? Oh, kan? guli, guli, guli, guli, guli. <coughs> Di tempat saya tu bilangnya... Guli, cuy, guli. Guli. Tapi kalau bahasa Indonesianya tu... ...bilangnya kelereng gitu ya. Tapi ih eh, kok bisa hampir sama ya? Guli, guli, guli, guli. Saya baru tahu ustaz bahasa itu ...pas dia uh, cakap pasal guli susu gitu ya. Wah sebut. Kalau kita sebetulnya. main pom, kita main first second, main first second tu orang tu baling first, orang tu yang second dia akan baling dia jauh. Berberapa jauh bayangkan kita punya sense ni, kita punya ni, kita punya timing hmm. baling boleh kena tepat tau. Ya yeah, betul. Main pom kan kena satu bayar tiga. Bayangkan kita main dulu kita balik nak dapat nak tunjukkan siapa yang nombor satu. nombor dua kalau ingatlah main pom tu orang perempuan main tank. ingat tak orang perempuan main, main tank. Ten dia jadi buah ajaib dia tu untuk dia baling kan yang format yang kat terbang tu ingat tak <laughs> kan dia baling bayangan sebelah kaki kau boleh lompat langkau dua petak je <laughs> oh, dua... saya saya faham saya faham maksudnya ni ustaz yang apa namanya ni apa istilahnya batu menjejakkan namanya di sini cuy yang dibuat kayak Perahu begitu, orang lompat-lompat gitu ya Mungkin itu yang dimaksud ya Kita ulang dulu saya Satu, bayar tiga, bayangan kita main dulu Kita baling nak dapat, nak tunjukkan siapa yang Nombor satu, nombor dia, kalau ingatlah main pom tu Orang pom main ten -teng. ingat oh, tak Orang pom pan, main ten, ten, pumpan, main ya? ten dia, ada, dia ada buah hajaib dia tu untuk dia baling Kan dengan yang, yang komen di kapal terbang tu Ingat tak, Dan dia baling bayangan sebelah kaki kau boleh lompat lah Engkau dua petak <laughs> je fikir, dua, tiga petak Tapi kalau tengok badan hari ni memang tak ada lapar Jadi Ya, da, dah, dah. Saya nak bagikan apa yang ada dulu yang mungkin tak ada pada <laughs> Kalau sekarang gayanya enggak bisa gitu. Badan semua gemuk gitu ya. Kita ulang di situ, Cik <laughs> orang pempan main tenteng ingat tak orang pempan main tenteng dia jadi buah ajaib dia tu untuk dia baling kan yang format yang kapal terbang tu ingat tak kan dia baling bayangan sebelah kaki kau boleh lompat langkau dua petak je fikir dua tiga petak tapi kalau tengok badan hari ni memang <tuk> tak ada sampai ni jadi dah <tuk> dah da, da. saya nak bagikan Gak apa maharap, yang ada pan. dulu yang mungkin tak ada pada hari ni yang tak ada pada hari ni itu sebab masing-masing dia jadi dia sibuk dengan diri sendiri, media sosial dan teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi. Kita walaupun kita jauh, tetapi dalam kejauhan tu kita masih lagi boleh berkomunikasi, nampak muka, video call, call dan sebagainya. Betul. Tetapi apa beza dulu pasal telefon, ingat tak dulu telefon kita pakai phone dulu, kita boleh hafal nombor-nombor telefon penting. Ah, betul, betul, betul. Hari tak betul, ada maskerja. nombor yang kita ingat kan. Tak ada nombor yang kita ingat, melainkan nombor identikal, nombor kita dengan nombor suami atau nombor pasangan kita, kita hmm. mungkin kan ingat tetapi nombor dulu, siap ingat nombor Pak Long ni, nombor ni, 06 06, 06, 03, 03, kita ingat nombor tu, dan siap kan dan siap tu, yang phone book, yang, yang berjurai tu, terbuka tu, yang kat depan tu gambar tomok, tergamak letak gambar tomok, contoh, contoh kan, new boys lah apa, semua ada letak macam tu lah zaman tu ada letak gambar-gambar gambar-gambar hobi -gambar kesukaan dia. Dulu dah order dah pakai oh, wang pos. Wang pos bayar je. dapat kat rumah kita gambar-gambar yang kita suka. Beli majalah, lepas lu tu lekat gambar majalah tu, letak kat dinding rumah. Kan nak meletakkan tu kononnya kita lah yang paling minat dia. Dululah dulu. Saya juga uh, pada masa itu ya, saya banyak di kamar dulu tu banyak poster-poster uh, apa kalau di Malaysia cakap itu. Gambar-gambar itu saya tu hobi, apa hobi banget. Uh, ...simpan uh, uh, foto apa... ...poster-poster band-band ini... ...kayak Lim Biscuit... Uh, Park... pokoknya band-band seperti itu Cik. Tapi hari ini zaman dah berubah. Itu sebab saya kata... ...cara kita berinteraksi dah berbeza... ...dengan satu klik hujung jari... ...maka kita dah dapat berinteraksi. Malahan apa juga maklumat hari ini menyebabkan orang malas membaca. Orang malas nak ambil tahu. Kadang-kadang bila interview tak tahu apa yang dia baca pun tak tahu yang bila interview tanya menteri besar negeri sendiri pun tak tahu. Kan siapa nama menteri besar Datuk Seri Osman Arif tu tahun bila tu? Cari kat dalam Google kan, kan. Cari akhirnya yang tu lah yang dia jawab. Hari ni keadaan dah berbeza. Anak-anak kita dah tak ada lagi macam dulu. Nah, dulu no, main okay. bola sepak kan petang-petang gol tiang gol pakai slipper aje. Ya. Yeah. Tiang gol pakai slipper yeah. kalau yeah. lelaki. Betul kalau tinggi je tiang Panjang gegol, tiang, tiang, tiang Tinggi sangat, tinggi sangat Jadi dipilih lah panjang gegol yang kecil, kecil Yang best tu bila kita main bola Bola tu teman Bener Ini realita banget sih Saya masih Masih ingat pada masa itu kan Ini ada selipar Dua kan, dua selipar biasanya kan Simpan sini dekat sini satu Di sini dekat sini satu Tapi tak ada palang di atas itu Tiang di atas kan Jadi kita itu main feeling je Bola masuk, aduh tiang, tiang terlalu tinggi itu Benar banget ya, tapi kenapa ya? Ada pada zaman itu ada yang selipar, yang penting tiang di sini saja yang ada ya. Palangnya tak ada gitu ya. <laughs> Jadi kebanyakan kita membuat gol itu harus sampai di sininya penjaga gawang gitu ya. Masuk ke majikan, terkena dekat pasu bunga. kalau kita takut hilang kita yang tinggi aja tiang. Hmm. Panjang gegol, tiang, tiang, tiang. Nah, tinggi sangat, tinggi sangat. Jadi, dia pilih lah panjang yang kecil, kecil Yang best tu bila kita main bola, bola tu termasuk kat majiran terkena dekat pasu bunga. Jiran tu. Kalau kita takut, hilang. Clear padang tu, tak takde orang. Ya, ya, ya. Kan, panjang tengok memang tak ada siapa. Tetapi, kalau contoh masuk kat rumah pagar, kat rumah orang tu, kalau apa, Kalau nak main lagi, bukan semua orang beli unding dengan pakcik tu. Mesti ada seorang. Yang, kau lah, kau lah, kau yang okey dengan pakcik ni Dia pun cakap Kau pakcik, saya dah marah dah dorang Jangan sepak kau kuat, tapi dia degil, cik jangan Sepak juga, nanti saya si marah, cik Saya ambil bola, boleh? Boleh Elok-elok tau, jangan, hati-hati jangan kena, okey, cik Nanti saya si marah, dia masih, cik Woi, sambung, sambung Nak benda tu tak berlaku hari ini, nak yang ngasih cerita ni tak berlaku. Saya pun mengalami hal yang sama cik. Pada masa tu ke kebetulan lapangan bola kami itu ada di dekat dari sawah gitu cik ya. Jadi bukan di daerah perumahan atau dekat rumah di kampung cik ya. Jadi kalau bola tu masuk ke sawah itu, ya, kita kena kita kena marah gitu cik. Jadi ada satu yang memang sebagai eh, kamu yang lebih kamu yang. Cuman kamu yang bisa masuk dalam cuy. Sampai pada akhirnya bola itu dibelah sama yang pemilik sawah gitu. ya. Sebab bola itu setiap kali gol di yang satu itu pasti masuk ke sawahnya cuy. Itu pengalaman yang dicakap Ustaz itu benar banget adanya, cuy. Kan? Saya sekarang buka-buka TV, buka-buka buka-buka mata TV, handphone. Hmm, betul. Dulu buka mata tak dapat handphone. Ke kan, buka-buka mata tak dapat, tengok dulu kalau dapat main game Tetris yang 10 ringgit tu, hebat sangat lah rasa kan, Tetris teret teret, teret, kumpul kumpul kumpul tak asal sampai yang panjang tu kan bodoh betul game giga gam tu, masa tu kan, tengah tak kan, tu zaman tu lah, zaman tu kan, zaman tu adalah satu, sebenarnya itu adalah golden lah orang kata, kita fikirkan zaman tu dan dan kita tak dapat ulang dan kita Nabi pun ajar kita, kita kena hidup dengan zaman tu anak-anak kita kita kita terima hakikat. Anak-anak kita belajar pun tak sama macam dulu. Cara dia. Kalau dulu zaman dulu-dulu kalau budak umur 4 tahun, umur 4 tahun dah boleh membaca, keluar surat khabar ke depan. Kanak-kanak cerdik, kanak-kanak pintar dia boleh baca umur 4 tahun boleh membaca. Hari ini umur 3 tahun dah minta password tak <tapi saya," tapi emerges> <think> mati. Betul kan, budak-budak tu dah boleh tahu dah macam mana nak apa, bermekak ibu dia marah kenapa mama punya phone ni kenapa mama punya phone bil boleh sibu lebih kan, biasa Tanggih bil 200 lebih, 300 lebih kan anak rupa-rupanya download macam-macam game oh. anak rupanya download tanpa pengetahuan kita kan ingat tu, kadang-kadang ini semualah sebenarnya perubahan yang berlaku cara kita berinteraksi dan hari ini juga disebabkan oleh telefon pintar, tablet, komputer. Kita lihat disebabkan itu juga telah kreatkan, mewujudkan penyakit e mental yang sangat, sangat pesat sekali sebenarnya. E Di kalangan masyarakat sekarang ni penyakit mental cukup banyak. Dulu sebelum tahun 2000, setiap 10 orang seorang sakit mental. Menjelang PKP, setiap 10 orang seorang sakit mental. Dan pada hari ini, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Oh. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Kalau kita tengok dalam lewan ni kau gilalah sini sampai lama nak jadi macam gitu. Dia boleh pegang mental tu, boleh pegang pun Teruja, muka -muka Teruja, <tuh> muka -muka bubar, tu. Teruja muka-muka tak berubah tu nasi muka dia tak berubah. Tak. Tidur macam saya tuh berpikir tadi cuy ya mohon maaf ya saya tadi berpikir yang dimaksud Ustadz ini saya saya cek cekira Ustadz ini bercakap serius banget cuy ya mental itu yang saya maksud mungkin yang saya pikirkan itu penyakit mental tuh kayak kurang normal gitu ya kayak orang gila gitu ya tapi yang dimaksud ternyata ya itu uh, sebab phone ini cuy ya <laughs> saya pun kita cakap orang sini kan ha, nampak makna kata sebab apa sebab apa kita dah buka suami bernyata. isteri boleh bergaduh disebabkan suami tak like <tasuk -tasuk> orang perempuan dia boleh marah suami dia dan dia boleh petikai orang lain awak like <tasuk> lihat banget di kehidupan saya ada teman saya seperti itu cih dia tuh kayak bucin banget gitu ya apa <laughs> ya kejadiannya itu di Instagram gitu ya sebab <coughs> dia tuh apa namanya sering like like via apa foto-foto cewek gitu kan dia suka dia like Giliran, giliran istri dia <laughs> Gili dan istrinya tuh dia talay like gitu Dia sampai bertengkar dengan bininya cuman karena like itu cuy Aduh, tak tahulah Yang ustaz cakap itu benar-benar real <laughs> Makanya saya tertawa Saya tertawa berlebih bukan karena Apa ya, mungkin kalau tak merasa lucu tapi Bagi saya itu kelakar sebab Saya mengalami itu dan saya melihatnya langsung gitu cuy Apa masalah kau nih? Suami tu pula kebetulan dia kadang-kadang tertekan aku ni kadang, -kadang tertekan like tu keluar love aku un, un like balik <laughs> Sebab tak nak tanya kadang-kadang kita buka-buka kita tekan-tekan tu kan jari kita ni selalunya kadang, kadang tertekan tu dia sudah keluar lu eh cepat, -cepat. Jangan, <laughs> jangan, jangan, <laughs> jangan jangan jangan jangan jangan jangan so, Tu itu itu adalah cabaran dia hari ini bergaduh disebabkan itu Hari ini penyakit mental bukan main-main eh saya cakap dia boleh mendedahkan kita kepada orang yang terlampau sangat dengan media sosial betul. terlampau sangat tu sebab kalau tuan-tuan dan puan sekalian tengok saya saya jarang post pasal family dekat dalam dekat dalam media sosial. dekat dalam media sosial. Ah betul betul betul. Cik. Kalau saya pun berjumpa dengan ustaz secara langsung itu tak pernah pun melihat bini ustaz gitu. Sampai sekarang pun saya belum pernah tengok bini ustaz. Saya berjumpa ustaz dua kali. Tapi kalau Mak Ustaz pernah gitu ya. Uh, saudara Mak Ustaz pernah dan anak Ustaz juga pernah gitu Cik. Cuman Bini. Bini belum saya pernah tengok Cik. Jadi Ustaz memang yang dicakap benar Cik. Masuk pun masalah jamah Amah ni lah. Nampaklah muka korang ni. Mana lah nasib-nasib lah kan. Itu je. Tak ada nak masuk. Gambar pegang tangan. Suami isteri <laughs> kat handbrake tu tak ada. <laughs> kan? kan? <laughs> da apa salah kau gelak mana kau buat benda tu kan? <laughs> <Ada yang mana? laughs> di depan ibu ibu Dah. semua ya memang manci, memang manci, bukan saya lah nak masukkan kan? da sebenarnya contoh lah saya saya kemas bawa benda ni kita tengok ayah kita tengok waktu kita Waktu kita dulu ambil gambar Dulu zaman Zaman Kodak Fuji Kodak. Fuji, Fuji Color Fuji. Kan Konica Kan yang kaya 36 kan Yang banyak bajet 36 Yang sederhana 24 Yang kurang bajet 10 atau 12 Kita ambil gambar Kita akan pilih short angle betul-betul Dia takkan jadi orang yang tiba-tiba Masuk dalam bilik tu selfie boleh Dia tak jadi macam tu Dia akan ambil gambar kita nak, sini tak cantik. Sini, Lain-lain, cek lain, tempat. Lain. Ha, sini boleh, sini. Berhenti. Situ kita akan ambil. Dan kita ambil, akan ambil. Ya Allah, minta-minta lah jadi gambar Sebab <laughs> kau tak tahu gambar tu jadi ke tidak. Betul, betul. Dulu betul, betul, betul, seminggu masa baru aja, siap gambar. Kemudian dah canggih. Weh, tempat tu bagus. Wui. Hari ni kita hantar petang tu siap. Tu dah kira cepat lah tu. Tentang <laughs> tak? Ha, ambil gambar. Sekarang kau boleh tengok terus. Tak, tak, tak nak. Gemuk. <laughs> Kau nak tipu siapa? <SILENCISASUK> Kalau kau dah gemuk, gemuk je lah. <SILENCISASUK> <Nih. SILENCISASUK> Itu yang semua dah macam <SILENCISASUK> ni. Apa masalah kau? <SILENCISASUK> <Ha>? <SILENCISASUK> Lepas <tu> muka siap. <SILENCISASUK> apa, apa masalah tu? <shelters> dah. <laughs> saya merasa, saya merasa sebab saya gemuk. tapi saya tak pernah banyak berfoto. cuy jujur aja, saya tak banyak berfoto. ini kayaknya di untuk wanita aja. <laughs> tu saya tu kau kau tak jadi di engkau sendiri mental ke tak mental juga <SILEN> <Ha, tu SILEN> aku betul tak, saya tegur ni sebab kita tak sedar tau kita buat benda ni dulu ambil gambar kau ambil gambar dah siap pak, ya Allah mintaklah betul-betullah jadi gambar ni ya Allah ha jadi lepas tu mula marah kau tengok gegah ke tak gegah semua dah semua dialah punca ni kau jangan bagi lagi lah dia go gegah-gegah gambar kan gambar syok cantik dah lah jauh nak pergi Cameron kan dah sampai dekat rumah berpuasan gambar tak jadi menginggil, mulalah cakap tangan tak berbedung lah apa pun semua keluar itu belum cerita lagi ambil gambar terap kita 36 tengok 37, wui, ada lebih ingat tak, terap 38 wui. kalau sampai 40, makna salah pasang tu. tak ada satu pun yang, yang jadi kan? Bayang juga. nak habis kan 3 bulan lho. dan dulu pun dan bila kita dah siap gambar tu ...gambar suami, gambar berpasangan, gambar keluarga. sampai kita buat? Kita beli album, masuk dan senyum nah, seseorang. Saya masih zaman, apa dapat so, zaman ini, Cik. Tak ada pun kau ambil gambar apa tu? Kau tampal kat Papa kenyataan masjid. <laughs> Biasa semua orang boleh nampak gambar tu. <laughs> Tapi itulah yang berlaku pada hari ni. Sibuk nak tunjuk kat satu dunia. Macam kau seorang ada laki. Kau tunjuk gambar, thanks untuk 12 tahun <SILENCIO> yang pernah bermakna dalam hidup kita biar tak boleh ke benda jen, tu kau ambil gambar tu, nilai tu. Nilai. tak boleh kami ambil gambar tu kau hantar kat suami kau je ha, nak tahu lah <SILENCIO> kau siap letak lagu latar kau bukan? hantar dekat suami je dan suami akan balas pada engkau dia takkan tunjuk kadang-kadang sengal -kadang lelaki di ego dia tunjuk sayang sesungguhnya you you you adalah paling istimewa dalam hidup saya yang terbaik pernah terjadi dalam hidup saya dukaya cakap saya buatlah apa pun you lah segalanya benda saya kita tahu benda tu kalau tidak kita tak tahu hmm. apa yang tu adakah betul untuk kita ataupun nak share nak tunjuk ke orang yang kita sayang dia buat apa hmm itu sebenarnya yang saya nak betulkan konsep ni. Sakit rahang tu Itu ya. lebih ikhlas Lama sebenarnya. Lama ketawaan lebih gitu. tunjuk gambar kita pegang tangan yang dekat enbreak <laughs> tadi. Kan? Kebetulan pula ni ingat tak penyakit ain? Penyakit ain ni penyakit mata. Ada orang nampak dan hati jadi tak elok bila tengok. Ada orang yang tengok kebetulan tengok post kita tu dia baru bercerai tengah hari tu. Oh. Dia nampak kau pegang tangan. Iyalah, malu-malu elok jangan timpa oh. pegang tangan. Amerta tahun depan bercerai lah ni. Doa hmm. ke yang tak baik pun sampai. Orang yang sakit hati. Ah. Ha. Tu belum cerita sampai satu tahap, ada orang hidup tak bahagia pun tapi nak gambarkan ke orang dia bahagia. Okey, ada ada ada ada yang seperti itu. Iye. Dan tak kurang juga yang boleh bercerai-berai hanya disebabkan oleh media sosial. Hmm, betul. Hati-hati. Ada orang dia boleh tunjuk gambar phone, phone yang ai tu, kan? dalam box kemudian jambangan bunga saya tak nak sebutlah jenama dia tadi sebab <laughs> dia tak tajer macam kita hari ni dia memang dia letak <laughs> jambangan bunga dan ditulis dekat situ post dia thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday asy so ramailah yang komen entumlah ya entumlah baik di bila nak open table semua orang <laughs> orang ama yang tak tahu rupa-rupanya phone tu tadi dengan jambangan bunga tu dia beli sendiri. Oh. Betul, benda tu berlaku. And then dan yang paling kritikal ada satu stage lagi. Tadi dah sakit mental dah. Satu stage lagi yang lagi teruk daripada tu, dia create pula satu lagi account untuk puji post dia tu tadi. Oh. Kalau nak faham pasal perkara ni, boleh Google boleh search cari tajuk split personality disorder dan dia yakin orang lain obat tuah lawa awak adalah cantik dapat suami baik saya pernah uh, ada satu teman tapi dia sebenarnya lelaki-lelaki, cuy bukan perempuan dia mengalami hal yang Ustaz cakap seperti ini cuy tapi saya tu lebih ke kasihan gitu ya sebab kalau kita tengok-tengok orang yang macam tu, kasian tu, memang butuh perhatian gitu, butuh ditemani gitu ya. Tapi ya, gimana lagi ya, karena memang orangnya tertutup gitu ya. Jadi dia cuman bisa membuat bahagia dirinya sendiri aja gitu ya, tanpa orang lainnya. Jadi dia memberi kado dirinya sendiri. Ya, kalau hari ulang tahun seperti itu sih tapi saya tuh kayak nampak kasihan aja gitu ya kalau jumpa yang seperti ini cuy ha, bertuahlah awak semoga awak berbahagia <coughs> hingga ke jannah dan dia yakin dan kemudian dia masuk balik akaun dia dia yakin itu daripada orang lain ha, itulah dia keadaan dia eh? macam itulah kita bila kita terlampau berusaha nak jadi orang lain dia boleh membawa kepada perkara itu ha, jadi dalam hal ni masalah kemurungan, masalah keresahan persekitaran dan masalah penyakit dalam badan juga berpunca salah satunya pada media sosial juga, menyebab kegelisahan. Saya ada seorang kawan saya berjumpa saya di Boleh tak nak ambil, ambil gambar so, dan nak selfie. Pada saya benar tu dah tak ada rasa apa dah kan, malinggan mula-mula dulu lah, memang excited lah kalau TV, apa semua orang nak ambil gambar excited pun mula, hui, semua orang nak ambil gambar dengan nah, tapi dah lama-kelamaan -kelama dia jadi macam <laughs> macam tu je lah <laughs> macam tu je jadi jadi biasa je lah kan jadi jangan minta tau, jangan minta sebenarnya <laughs> jangan minta <laughs> suami kita ke, jangan minta kita ke jadi popular susah susah sebenarnya kau nak makan pun susah, makan kat medan selera selayang tu pun susah medan selera atau bukit, apa eh, macam sayang tu, susah Aku nak menyuap satu kali suap gambar. Dua kali suap gambar. Susah. Wah, oh, tak mahu harus dilayan wow. juga gitu ya. Tadi masa... Apa? Bila dah duduk tu cakap. Lepas tu tu belum cerita lagi. Orang yang nak ambil gambar ni. Bukannya semua orang. Assalamualaikum. Uh, ambil gambar boleh. Bukan semua macam tu. Ya, yeah. Ada tu kita tengah makan. Tiba-tiba handphone papan muka. Aku pun pandang ni. <laughs> aku pandang dia set sound. Takkan ambil gambar. Tak boleh. <laughs> kau bayangkan, kau menyirap tak menyirap, menyirap. macam tu lah jadi jadi tu kan, jangan-jangan minta tau pada, pada, pada orang yang sahabat saya kat Sermon tadi, ah. ni nak ambil gambar dia ambil gambar lah, pak, dan masa duduk tu dia boleh, ui, ui, ui Dari 15 orang, like dah, dia pada dia pencapaian like tu ui, dari 15 dah, ui, dah 20 dah dia kira hari-hari, dah tengok Bayangkan Itu sampai satu time tak sebab Kita kena kawal diri kita Dan satu perkara yang pasti Statistik ni Menunjukkan bahawa Dari masa ke semasa Memang menunjukkan trend peningkatan Dalam kemerosotan psikologi Baik Semua ni semua golongan tau Baik kanak-kanak Baik juga golongan dewasa ha, Jadi kita hmm. ni nak muncul bulan Ramadan So apa Masalah oh, belum Gadget masa. yang kita kena kurang Sebab apa Pertama Mana menyebabkan ya? kekurangan tidur Wah tidur Tak boleh tidur lah Tak boleh tidur Macam mana nak tidur Macam mana nak tidur Mencahaya <tuk> muka kau tengah malam tu Bukan sebab iman Sebab cahaya phone kau tu Pancak kat muka kau <tuk> Kan diur, bau, bau. Sampai kan Dah ngantuk ni Terentak kena, <tuk> Kalau terentak dah Dah segar pulak dah Dah terentuk kat kepala <tuk> Kan Lagi satu lagi kadang Bermesej-mesej sebenarnya Pun jadi masalah matangga Sebab apa kalau suami, isteri duduk berdua. Duduk berdua. Dekat satu ruang. Ruang tamu. Meja makan. Please lah. Jangan salah seorang leka dengan phone. Suami ni dia nampak eh, macam selengah macam tu. Dia tengok <laughs> TV. Dia tengok bola, tengok apa. Dia perhati tu. Hmm, tengok phone. Hmm. Kita tak nampak dia perhatikan kita. Itu juga asbab mula-mula bibit-bibit keruntuhan rumah tangga. Patut tu sibuk lah abang ni kejujur. Time aku duduk sebelah, kau sibuk apa? Main WhatsApp, kecek-kecek, shopping. Ya, ya, ada. Kan, cerakin shopping. Ini, ini. <tuk> tak, aku kalau cakap gelak besar tu makna tu betul-betul. Tepat sekali. Kan? Hmm tengah pun barang eh, eh barang sampai Kau pernah tak buat statistik barang yang sampai kat pintu pagar tu barang kau ke barang laki kau yang banyak dia. Suami sampai bergurau dengan isteri tu Bang ada masalah ni bang masalah apa bang tak ada barang sampai hari ni ada masalah kau postman Kau oh, sindirlah tu sindirlah tu dia, dia kan. Itu-itu ah, saya kata tadi kan Jadi makna kata Boleh menyebabkan kekurangan tidur Kemudian kemurungan Kemurungan dekat dalam media sosial Salah satunya itulah Yang face Tadilah Macam saya kata tadi kan Facebook tadi Sebab yes. Merujuk kepada fenomena ni Menghabiskan masa secara berlebihan. Sebab kita tengok eh pet, Dia ada dua Dua pattern tu Media sosial tu Siapa yang TikTok ni Dia akan ringkaskan ayat dia Siapa yang Twitter ni jenis gunama bagi bahasa pedas tepat. Macam tu je. Hmm. Kalau yang jenis yang FB ni dia gemar. Dia gemar apa? Dia gemar dalam bentuk huraian. Penceritaan. Ah, ya, ya, ya. Dia biasanya macam tu. Panjang-panjang. Gambar sikit-sikit tapi gemar ke. Dia Tapi dia menghuraikannya. Berceritakan tentang ni. Dan ramailah yang share benda tu. Kalau dalam IG pula dia antara-antara. So dalam hal ni sebenarnya teknologi memang akan bergerak Pantas. Teknologi ni akan berkembang dari masa ke semasa. Dan bully cyber pun berlaku juga. Sedangkan, media ni sepatutnya menghubungkan kita antara satu dengan yang lain. Betul. Belum-lumbalah, dah trend. Semua orang kena share gambar pagi raya macam mana. Semua orang kena share baju dekalah lapar. Semua orang kena share. Dan kita ni dekat-dekat dah. Besok dah mula Ramadan. Dah mula masuk Ramadan. Betul tak? Malam esok, Malam esok dah mula kita tarawih mananya perubal Ramadan selepas maghrib esok insyaallah. Bererti bulan lebihlah ya. ni ceramah Kita tengok dalam Ramadan ni yang kita nak adalah apa? Ni nak mengurangkan gadget ni lagi. Kemudian sindrom, sindrom swafoto, sindrom selfie, tengok. Macam mana? Saya pergi tu yang saya paling teringat waktu saya ceramah di Mersing Pakcik tu boleh jumpa saya. Bagus Ustaz. Kita selfie boleh Ustaz? <laughs> boleh. Lepas tu dia tarik saya ke tepi Kemudian dia buka tapak tangan ni Saya pun pandang lah Nampak <laughs> okay, ha? Ustaz Saya simpan dalam hati Fuh Fasafah Fasafah Fasafah <laughs> Ustaz simpan dalam phone sampai masa kena format lah betul, betul Tapi kalau simpan dalam hati, ingat sampai mati lah Saya <laughs> masa dengar tu Kata tu macam Teringat saya sampai hari ni <laughs> eh, Maknanya Sebenarnya kita dah kurang Kalau gua di posisi Ustaz mungkin saya ngakak je ya Ya ya itu, saya kalau melihat hal-hal yang agak unik atau pelik tu pasti saya ngakak gitu je Nah, benda-benda macam tu <laughs> Kan, kemudian Mulalah bodoh telefon ni, tidak berkena format, gambar semua Salah-salah kita Lepas tu kau marah, telefon ni hang Semua benda kau sumbat dalam tu <laughs> Semua gambar, semua video, semua apa, semua masuk dalam tu Video Samsung debat dia dah berapa banyak dalam tu <laughs> Yang kau stand kau nak share dengan orang, yang pendek-pendek tu kan anak-anak pula daripada dalam TikTok dah boleh save dalam phone, so phone jadi berat saya sendiri tak tengah mak tengok video saya bila saya balik rumah tengok anak-anak tengah buka youtube dia tengok tolong tukar tukar channel lain saya katakan beri je dia gelap, ni nyindir aku pun nyindir bapak dia, apa tu kan itu dia, selfie bayang kan, tu kalau dulu-dulu ambil gambar, kamera tu susah nak selfie seorang lain ambil gambar itu yang kawan saya seorang tu, dia ada gambar yang 12 keping punya tu. Ambil gambar dia tak leh nampak kereta besar. Dia kau bergambar kat situ. Kan, nak tunjuk kat semua orang. Kona ni macam kereta-kereta dia. Dia siap-siap kat bonet depan macam ni. Ah, lepas minggu dah tak cuci budi perasan dalam kereta tu ada orang. Macam-macam perangai orang bila dengan dengan gambar. Ah, saya hampir terlupa ya ini. Ini jokes ustaz sudah lama tapi masih kena tipu juga, ya, ya, ya, ya saya baru tahu ceritanya, Cik. Masih kena cuci, baru tahu ada orang di dalamnya. Tapi, <laughs> saya rasa kita satu masalah kita, kita tak nak portrait <laughs> diri kita yang sebenar. Itu yang Kalau dulu kan, kalau orang pergi berjalan raya, <laughs> pergi berziarah raya kan orang pergi ke rumah masuk duduk Assalamualaikum salam duduk duduk duduk, duduk. kita berbual paling tidak yang mengganggu kita cerita yang best kat TV Itu kan... Eh. betul, betul. sekarang dah tak heran nak cerita kat TV itu... kan tapi masing-masing hmm. duduk kat meja makan food gadget TV yang kalau dia aku dulu tanya macam mana kau sekarang kau kerja kat mana masih kerja kat situ lagi eh, tak ada la anak aku ni tiga orang dah yang seorang itu tak dapat balik masih kat luar negara lagi oh, ya, ya. berbual bercerita Nampak macam susut dia badan kau kau tak sihat eh tak adalah kena diet sikit tahulah pergi ceramah semua bagi makan tahu jelah kan ha sekarang ni tengah kurang kau tidak membukit perut ni o ya kau baguslah kalau tu bukan apa bab penyakit-penyakit sekarang banyak kan jadi okay. berbual bercerita siapa masyarakat Jawa lagi pula masyarakat Jawa, siapa Jawa sini ada darah Jawa seorang yang separuh Jawa <laughs> oh, seorang dua orang <laughs> ha, macam saya pun ada darah Jawa belah yeah. mak saya Jawa minang. belah ayah saya Minang pasal dekat Jawa kalau dia pergi berhari raya sebelum dia dah berbual-bual sebelum keluar dari rumah dia akan duduk bersela mengadap tuan rumah ni dan salam betul-betul dia kata minta maaf banyak kalau ada salah silap saya selama ni sepuluh hari raya ni minta maaf lahir dan matin lepas tu dia pun jawab podoh-podoh dia kata kan betul, betul. dia kata kan, samalah dia kata kan, Mana kata itu yang ada. Yang kita mana? Okay. Mereka banyak rumah nak pergi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Contoh. Betul. betul. betul. Walaupun... Ini kan baru selesai raya cuy. Dan ya. Bukan orang lain. Saya pun mengalami hal itu cuy. Kalau bertemu orang apa. Teman-teman atau sahabat. Pasti begitu cuy. Enggak tahu kenapa ya. Atau agensi atau macam mana ya. Kenapa? Itu bisa berlaku ya. Jumpa. Selamat hari raya. Begini. Aduh. Begitu. enggak apa ya. Enggak ada kayak enggak ada kalimat apa namanya? Maaf yang sebenarnya dalam uh, apa namanya nih? Salaman itu gitu ya. Mungkin karena eh, zaman eh, kembali lagi ya, mungkin karena zaman ya ke, atau kemana. Makan bukan datang sebab apa? Disebabkan teknologi kuih raya pun ada. Ya, dulu kita kita pun pergi kan kan dekat kini. kilang kacang dekat nilai 3. Dulu dibuat Dia setiap tahun Sepuluh hari tak akhir Ni pada yang tak tahulah Sepuluh hari tak akhir Ramai orang akan cari kilang kacang Kat nilai tiga Sepuluh hari tak akhir Macam je ni kacang Sebab kacang ni je Yang hari-hari orang makan laju sikit Banyak kuih-kuih lain Kau ada pun kuih semperit Sam serbat tu lah Pak ramai orang beli pun kui Okey Cik uh, Mungkin itu aja Untuk part yang pertama Nanti kita lanjut Yang part kedua Cik Saya istirahat dulu sejenak baru kita lanjut Okey Okey Oke cuy sebelum saya pamit ya sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya buat korang semua ya Mohon maaf Zahir dan Batin ya Tanpa terkecuali buat korang semua entah itu korang membenci saya ke Entah itu korang menyukai saya ke atau macam mana Semuanya gitu ya Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau percakapan saya yang salah atau cara berbual atau macam mana pun ya selama saya ada di Malaysia seperti apa dan selama saya membuat video seperti apa tolong dimaafkan cuy ya. Saya benar-benar serius dan sangat-sangat berniat ya meminta maaf kalau memang saya ada terlebih gitu ya. eh kesilapan gitu cuy ya. Saya ingin memulainya hari ini Untuk membuat hal yang lebih baik lagi cuy Dari sebelumnya gitu cuy ya Oke kita akan lanjut lagi Yang part keduanya setelah video ini cuy Entah itu saya uploadnya dua hari Setelah atau tiga hari setelah ini Intinya saya akan buat di hari ini juga cuy Oke dan mungkin saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy. Thank you next Thank you next ah, Thank you next